bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada sebuah viral video pertemuan ya antara Imam Besar Abid Bicik Sihab bertemu dengan hmm. Kurai Sihab ya Ayahanda Najwa Sihab nah coba saya lihatkan videonya dulu kemudian uh, kita berikan keterangan Oke ini tabah. Nah inilah pertemuan ya antara Kedua. Habib Rizik dengan Imam Besar Habib Rizik ya nah. Baik apa kira-kira pertemuannya di mana? Nah ini pertemuannya ya saya sampaikan dulu di titik pertemuannya ini adalah ya di mana Habib Rizik Shihab bertemu dengan Kurai Syihab Ayahanda Najwa Sihab di salah satu hajatan pernikahan keluarga di Jakarta. Momen bertemunya Habib Rizik Shihab dengan Kurai Sihab Ayahanda Najwa Sihab ini ramai di media sosial pada Jumat malam. Kuasa hukum Imam Besar Habib Rizik Shihab asis Januar membenarkan momen tersebut. Aziz mengatakan keduanya bertemu saat acara pernikahan kerabat. Aziz menyebut saat akan pulang dari acara, eh, Habib Rizik siap berpapasan dengan Quray Sihab. Keduanya lantas berbincang. Tadi itu, Allah Habib ketika pas lagi undangan walimah atau perjamuan hajatan, kerabat ketika akan pulang berpasangan dengannya kemudian Salaman dan tegur Sapa, kata Aziz. ASIS menyebut, HRS dan Quraish menanyakan terkait kabar dan kondisi kesehatan. Menurut ASIS, tidak ada hal lain yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Saling salam, tanya kabar dan kesehatan, tegur sapa biasa, kata pengacara HRS ini. Sementara itu dari video yang beredar, HRS dan Quraish nampak bertemu di sebuah acara pernikahan. Imam Besar, Habib Ujik Syihab mengenakan pakaian putih dan sorban seperti biasanya. Sementara Kurai siap mengenakan baju koko coklat dan kopiah hitam. Imam Besar, Habib Ujik Syihab dan Kurai Syihab ayahanda Najwa siap tampak berjabat tangan dan berbincang yang tadi itu ya. Perbincangan tak berlangsung lama. Habib Ujik Syihab lantas beranjak meninggalkan lokasi pesta pernikahan. Nah, di situ kalau kita mendengar, intinya oh, doanya baik ya, Qurayh uh, siap kepada Habib Rujik ya Bahwa Alhamdulillah semoga terus melewati masa-masa sulit. Nah, saudara-saudaraku, di sini saya perlu sedikit berbicara bahwa uh, Imam Besar Habib Rujik Sihab kalau tidak salah itu sampai tahun 2024 ya, itu tidak boleh uh, keluar daerah untuk ceramah-ceramah begitu ya. Kecuali masih di dalam. Itu perjanjiannya. Nah, entah kenapa. Namun tidak bisa dipungkiri kawan siapapun. Kalau mau oh, oh jujur. Sampai saat ini belum ada yang menandingi karismatik Imam Besar Habib Rizik Sihab. Belum. Di mana-mana dibicarakan ya. Ini bisa juga diambil dari oh, sejarah PA212 yang pertama. Yaitu di mana himbauan Habib Rizik Syihab didengarkan oleh jutaan orang yang akhirnya berkumpul jadi satu di Moras. Nah, dan itu juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Ya, Panglima TNI, Kapolri, dan beberapa jajaran menteri dihadiri. Inilah yang saya sebut ya aura ya aura karismatik Habib Rizki siap ini sangat luar biasa. borong pernah terjadi kita di negara di negara, eh, dengar di negeri ini bahkan mungkin di dunia seseorang bisa mengumpulkan ya jutaan manusia dalam satu tempat dengan melalui himbauan kita kenal sang proklamator Bung Karno yang kalau orasi itu sangat-sangat membangkitkan semangat, tapi masih kalah ya, masih kalah kalau uh, ada masa kumpul masih. Ya kita doakan semoga Imam Besar Habib Rizieq senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan dilancarkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Nah. Dan kemudian bagi sahabatku ya yang mungkin tidak senang dengan Habib Rizik Siap itu kan ada beberapa itu ya uh, silakan ya mungkin tidak senang karena ada beberapa uh, uh, sisi yang dilihatnya. Cuman di sini saya berpesan kawan tidak perlu ya kalau tidak senang dengan Habib Rizik Siap tidak perlu membenci tidak perlu menghina. Ya, tidak perlu menyebar berita hoax tentang Habib Rizieq Tidak perlu. Ya. Kalau tidak senang, apa yang saudaraku tidak senang, mungkin ada sesuatu yang dilakukan Habib Rizieq Kemudian ada yang tidak senang, sampaikan aja kritikan. Habib, jangan begini, Bib. Habib, begini, Bib. Sampaikan aja seperti itu. Saya yakin ulama-ulama kita kalau mungkin diingatkan dan itu oh, maksud. Oh, masuk di logika pasti akan berubah. Ya, karena memang untuk menjadi ulama yang besar, ya menjadi ulama itu kan harus menjadi contoh dan suri tauladan, pasti mau mendengar. Jadi, bagi yang sekarang ini saya lihat kan masih ada beberapa yang tidak senang dengan Imam Besar Habib Rizqi. Siap entah itu pejabat kah, entah itu nitisengkah. Nah, silakan. Ya, mungkin tidak tidak senang karena melihat dari sisi lain. Sisi lainnya tapi itu lagi saya berpesan, tidak perlu menyebar hoax, tidak perlu memfitnah ya, eh, tidak perlu ya itu yang fitnah terkait Habib Rizik Sihab. Dan jadi kepada saudara-saudaraku ada juga yang mengkait ini agar eh, Habib Rizik Sihab masuk ke dalam politik, eh, jangan. ya Ibaratnya itu ada yang ingin Habib Rizik Sihab jadi menteri. Jadi wakil presiden, jadi presiden. Nah, kalau saya melihatnya tidak sejauh itu cara berpikirnya Imam Besar Habib Diksyiab. Nah, Habib Diksyiab yang saya ambil poin yang ada dalam pikiran saya. Saya ini sebagai seorang barisan nasionalis. Pada saat beliau bilang, sumber daya alam, kekayaan alam. Nah, disitulah saya masuk. Tak, Disitulah saya masuk. Bahwa ini ulama kita ini bukan hanya mengajarkan terkait masalah eh, agama pelajaran-pelajaran agama, eh, agama semata. Ternyata jauh lebih luas cara berpikirnya Habib Rizik Sihab. Itu juga terkait masalah sumber daya alam. Terkait tenaga kerja asing. Nah disitulah posisi saya bisa masuk dalam pemikiran Habib Rizik Sihab. Bahwa sumber daya alam yang kaya raya ini harus Ya, dikelola oleh bangsa sendiri demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam pengerjaannya utamakan warga negara Indonesia. Jangan warga negara asing. Nah, itu kawan. Terima kasih. Tolong bantu baikkan videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.